Perisai emas bercahaya mulai runtuh pada kecepatan yang menakjubkan karena sinar cahaya abu-abu itu. Perisai pertahanan itu, yang mampu menahan serangan habis-habisan dari seorang ahli panggung tujuh Yuan Nirvana, runtuh seperti mace kertas. Pada saat ini, ekspresi panik segera muncul di wajah Jiang Hao. Namun, karena dia bisa menjadi salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate, dia bukan individu biasa. Dalam menghadapi bahaya, ia bertindak dengan cara yang menentukan. Segera, dia kilat menginjak perisai emasnya yang hancur, sebelum dia menggunakan momentum itu untuk mundur. Suara mendesing, saat Jiang Hao tiba-tiba meletus mundur. Cahaya abu-abu telah benar-benar menghancurkan lubang melalui perisai emasnya. Selanjutnya, itu berlanjut dengan kecepatan yang mencengangkan dan terbang langsung ke arah Jiang Hao. Bang, bang, bang, wajah Jiang Hao berubah serius saat dia mundur dengan cepat. Saat dia terus-menerus melambaikan lengan bajunya, gelombang energi desolate yang kuat muncul dengan cepat. Setelah itu, ia mencoba menggunakan gelombang energi itu untuk melawan sinar cahaya abu-abu yang aneh, yang menuju ke arahnya. Namun, jelas bahwa upayanya untuk melawan itu sia-sia. Meskipun sinar abu-abu tidak menakutkan untuk dilihat, kekuatan korosif yang dikandungnya pada tingkat yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, gelombang kejut energi desolate yang dikirim oleh Jiang Hao tidak menghalangi sinar cahaya abu-abu sama sekali. Pada saat ini, seluruh stadion terisi penuh. Tak terhitung jumlah murid, yang awalnya duduk, semua berdiri tiba-tiba. Mereka semua mengenakan tatapan tercengang saat mereka menatap Jiang Hao, yang sekarang sangat tertekan. Pada detik itu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya pada wajah mereka. Situasi telah berbalik terlalu cepat. Awalnya, mereka berasumsi bahwa pertarungan akan berakhir saat Jiang Hao mengeksekusi Great Star Majestic Fist-nya. Namun, tidak ada dari mereka yang berharap bahwa Lindung tidak hanya mampu menangani serangan yang menakutkan. Ia bahkan berhasil memaksa Jiang Hao ke keadaan yang menyedihkan. Keributan menyebar ke seluruh puncak gunung dan bahkan Pang Tong, Fang Yun dan Song Zhou Melongo melihat pemandangan ini. Mereka bertiga saling memandang dan mereka semua bisa melihat keterkejutan yang ada di mata masing-masing. Desir, pada saat ini, Jiang Hao tidak bisa diganggu tentang keributan yang terjadi di puncak gunung. Perhatiannya benar-benar terfokus pada sinar abu-abu yang mengekangnya seperti belatung di tulangnya. Perasaan bahaya yang tebal muncul di dalam dirinya. Menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tanpa sadar. Itu sudah menyusul. Murid Jiang Hao tiba-tiba berkontraksi. Sinar cahaya abu-abu menembus kekosongan seperti pencahayaan dan sebenarnya sudah tiba di depannya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa memblokirmu. Setelah mundur dengan cara tertekan. Kemarahan Jiang Hao akhirnya menembus atap. Meluruskan kepalanya. Yuan power tanpa batas meletus dengan gila dari tubuhnya, sebelum ia meluncurkan serangan telapak tangan. Namun, saat Jiang Hao hampir sepenuhnya melepaskan semua kekuatan Yuan di telapak tangannya, sosok tua anehnya muncul di depannya. Dengan gelombang lengan bajunya, angin lembut muncul dan menyapu Jiang Hao. Pada saat yang sama, dia membalik telapak tangannya lagi sebelum Yuan Power yang tak berujung melonjak maju dan membentuk pusaran Yuan Power raksasa di depannya. Pusaran itu berputar dengan gila ketika kekuatan Yuan di dalamnya terus tumbuh tanpa henti. C. Sinar abu-abu bergegas ke pusaran Yuan Power dengan kecepatan kilat. Setelah itu terjadi, semua orang bisa melihat beberapa ledakan besar meletus di dalam pusaran. Tatapan Chen Zhen berubah serius saat dia menatap sinar abu-abu yang mengamuk di pusaran. Pada saat ini, dia mengangkat kedua tangannya dengan lembut dan langsung menepuk-nepuk vortex, menyebabkannya tersebar. Setelah hamburan pusaran, sinar abu-abu di dalamnya juga menghilang bersamaan dengan itu. Setelah Chen Zhen menyelesaikan sinar abu-abu, Jiang Hao sudah mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan palpitasi samar yang masih tersisa di wajahnya. Pada saat ini, seluruh puncak gunung diam sunyi. Satu tatapan demi tatapan tiba-tiba mendarat di tubuh Chen Zhen. Sebelum mereka semua diam-diam menelan ludah. Menjadi murid dari gerbang desolate. Mereka secara alami menyadari bahwa ketika para murid selamat, para penguasa aula biasanya tidak akan campur tangan. Bahkan, mereka hanya akan ikut campur jika ada insiden yang lepas kendali. Pangtong dan dua lainnya memandangi pemandangan ini dengan jantung berdebar-debar. "Lindong, apakah itu desolate di Menai? tanya Chen Zhen dengan nada santai sambil melayang di udara. Dia melihat Lindong di bawah dengan ekspresi kompleks di matanya. Saat pertanyaan ini muncul, suara isapan bergema dari mana-mana di dalam stadion, bahkan untuk Pangtong. Jiang Hao dan dua lainnya. Ekspresi keheranan yang kaya muncul di mata mereka. Di antara seni bela diri Aula Desolate, Kitab Suci Misterius Desolasi Agung adalah yang paling kuat. Di bawah Great Desolation Mysterious Scripture adalah apa yang disebut empat seni bela diri besar. Di antara mereka, Mata Iblis Desolate adalah yang paling sulit untuk dikuasai. Dalam beberapa tahun ini, Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berhasil menguasai Desolate di Menai, kebanyakan dari mereka adalah anggota generasi yang lebih tua dari Aula Desolate. Namun di antara para murid, tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun, tepat di depan mata mereka, Lindung sebenarnya berhasil mempelajari Desolate di Menai, yang secara luas dianggap sebagai seni bela diri yang paling mematikan di Desolate Hall. Bagaimana ini tidak membuat penonton merasa kaget. Selanjutnya, mereka jelas menyadari bahwa Lindung hanya memasuki Aula Seni Bela Diri selama lima hari. Namun, dalam lima hari ini, dia benar-benar berhasil mendapatkan penguasaan awal atas desolate di Menai. Apakah orang ini bahkan manusia? Pikir Pang Tong dan tiga lainnya saat mereka saling memandang. Mereka semua memiliki perasaan yang kompleks. Meskipun mereka semua sangat berbakat. Jika mereka dibandingkan dengan sesama Lindong, mereka tampak agak biasa. Tentu saja, mereka berempat secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Lindung bisa melakukannya. Bukan hanya karena bakatnya tetapi juga karena jimat batu misterius. Meskipun mata iblis desolate sombong dan jahat dan orang biasa akan merasa sangat sulit untuk sepenuhnya mengendalikannya, Lindung memiliki jimat batu misterius. Karena itu, ia dapat sepenuhnya mengendalikan dan mengendalikannya. Setiap sepasang mata di seluruh stadion membeku di tubuh Lindong. Pada saat ini, mata abu-abu di dahi Lindong mulai menutup sebelum berubah menjadi garis abu-abu dan menghilang. Setelah mata kelabu menghilang, ekspresi pucat muncul di wajah Lindong. Mematikan daya yuan dan konsumsi energi mental mata iblis desolate telah sepenuhnya melampaui harapannya. Jika Chen Zhen tidak melakukan intervensi, serangan sebelumnya kemungkinan akan meninggalkan cedera serius pada Jiang Hao. Situasi ini adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak ingin dilihatnya. Setelah semua, ini adalah aula desolate dan bukan medan perang kuno. Karena itu, dia tidak bisa lagi seagresif sebelumnya. Ya, Master Hall, seni bela diri yang baru saja aku gunakan memang adalah mata iblis yang desolate. Lindung membungkuk pada Chen Zhen, sebelum berkata dengan suara pahit. Karena fakta bahwa aku hanya memiliki penguasaan awal atas hal itu. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Aku mengerti. Chen Zhen secara tidak sadar bergumam sebelum terdiam untuk sementara waktu. Seolah-olah dia berusaha memadamkan kejutan di dalam hatinya. Setelah melihat Chen Zhen terdiam, Lindung tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa Chen Zhen dan yang lainnya pasti kaget karena dia bisa mempelajari. Mata iblis yang sepi. Di kursi batu, Wu Dao diam-diam tertawa getir di dalam hatinya. Namun, Sukacita segera melonjak ke dalam hatinya. Semakin berbakat lindung, semakin baik untuk Desolate tehol mereka. Setelah semua, sudah bertahun-tahun sejak Desolate tehol mereka menghasilkan murid yang luar biasa. Jalan yang dilalui oleh mata iblis desolate adalah mengejar kekuatan membunuh yang lebih besar. Di masa depan, jika kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, cobalah untuk tidak menggunakannya saat berdebat dengan murid lain. Selain itu, seni bela diri ini akan memiliki efek korosif pada orang yang menggunakannya. Kecuali itu adalah titik kritis. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya secara sembarangan kata Chen Zhen dengan nada serius setelah mendapatkan kembali kejelasannya. Ya, murid mengerti, Lindung dengan hormat mengangguk. Dia tidak mengekspos keberadaan jimat batu misterius. Bahkan, dia tidak perlu khawatir tentang efek korosif mata iblis desolate karena itu. Meskipun demikian, jimat batu misterius adalah rahasia terbesarnya. Karena itu, karena sifatnya yang berhati-hati, dia secara alami tidak mau mengekspos keberadaannya meskipun dia tahu Chen Zen dan yang lainnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Untuk pertandingan hari ini, pemenang dan pecundang telah diputuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid langsung senior kelima dari Aula Desolate. Apakah ada orang lain yang keberatan? Chen Zen berbalik ke arah Pang Tong dan yang lainnya dan bertanya. Setelah mendengar kata-katanya, Pangtang dan tiga lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kali ini, bahkan Jiang Hao hanya bisa tertawa getir. Kekuatan yang Lindung perlihatkan meninggalkannya tanpa alasan untuk keberatan. Mengaung. Setelah Pangtang dan tiga lainnya menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan, seluruh stadion segera meledak menjadi lautan spektakuler suara dan suara bersorak. Lebih dari puluhan ribu murid Desolate Hall menatap tajam pada sosok kurus yang berdiri di tengah stadion. Jejak rasa hormat muncul di semua wajah mereka. Setelah pertandingan hari ini, Lindung benar-benar menaklukkan semua murid di Desolate Hall. Mulai hari ini dan seterusnya, ia juga akan menjadi murid tercepat dalam sejarah Aula Desolate untuk menjadi murid langsung senior. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.